tapi kalau saya ada sesuatu yang memang ini saya ini, itu hmm. saya nggak pernah mengatakan saya idealis, tapi barang itu dari mulai saya gambar barang kritis tugas sampai sekarang masih, ada. Hmm. gitu loh. Daripada sama yang saya dulu, ada orang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 Cepet banget, detik-detik itu hmm. Yang 2013 sekarang di pameran yang 2013, kenapa pak kamu nanya? Yang hmm. ah, 2013, hmm. saya Cepet pamerkan Cepet. tentang ibu yang cocok cok pameran di, di mana? Di Cepet. Di ya, Cikutra Oh di Cikutra, ah. oh iya, iya. ya ya iya Generasi muda itu, yeah. ah, tergantung nanti eh, S-Imbut mana. Ya. Hmm. Jadi, asal stempelnya kita kan ya sudah atas stempelnya. Ku hmm. sak sak buku abstrak tetap ya bisa jauh dari buku warnanya, buku garisnya. Sudah otomatis. Dan itu ide idealnya mestinya tuh bisa dijelaskan nggak sih? Kalau saya Bapak itu sejak dulu memang bisa memaparkan segala macam proses ini atau memang harus ada orang-orang yang membantu. Ya ada beberapa yang yang menulis, katakanlah Sara menulis tentang sisi uh, uh, manajemen di sini saya yang oh. yang uh, uh, di malah dari sudut antropologi. Monggo hmm. kemarin UGM uh, menulis tentang apa ah, ini? Ya aku ya ini biasa. Hmm. Dia yang rekonstruksi, radar juga. Hmm. Radar Pancadaharana Afrijal Malang juga. Makanya saya katakan bahwa karena ini banyak sekali mengilhami ataupun menjadi tulisan-tulisan sih penyakit. Walaupun Helena Spanjad, Saras dan Inggris juga. Hmm. Untuk mungkin nanti malah saya bikin buku. Hmm. Helena. Terus kemarin juga ada tulisan dari Street Time, apa-apa? Saya nggak berarti. Sikit mungkin. Ya aku hanya mentoknya di rupa jadi asupan seperti apa? Saya cerita jadi seperti ini. Setuju tidak? Saya sudah dengan langgam kemerdekaan dulu Kalau mau anda takdir silakan. tidak beda juga tak apa. Makanya yang saya katakan, saya berikan gambaran dan lutan bagaimana tentang tradisi bienal tadi ditanyakan sama orang netral yang juga nggak paham. Binal bukan catilan. Bukannya catilan, bang. Iya Ini jadi beda lagi loh. Tadi, Kak, dikatakan bagonya tadi, sumbernya hmm. yang beda juga akan melayakan beda. Kita sekarang jadi seperti ini, kan? Hmm. Beda. Ini, nih, nih, ini udah jadi, nih, belum. Ini kan, ya, ceritanya gambar ini layak saya pakai teknik, pakai record dulu. Nah, setelah itu kita, nah, nanti kita eksekusi. Dibat. berbeda lagi. Lukisan ini saya gambar sebelum saya kenal kenal dengan Konni Konstantia. Mm -hmm. Ternyata Konni Konstantia kan mengalami satu kayak mm -hmm. oh, oh, deras oh, pemikiran apa gitu jadi kebanyakan ide boleh nampung nggak bisa atau mm -hmm. Nah, itu salah satu yang masuk dalam dia kan tentang tiga sosok raja Bali, banteng sama Marsha, datang sini ini saya nggak punya sensasi itu. Itu datang sini, desember eh, Mbak Koni, aku bilang, lu saya tuh melukis seperti itu, tapi tak dulu di kamar mandi karena saya banyak sekali. Akhirnya tak bawa sini, tak bawa sini, aduh, kok aneh ya, tidak ya, tahu, mungkin ini SMS yang nyambung. Ya. nyambung. <laughs> akhirnya Mbak Koni ini akhirnya akan membuat buku, hmm. nyari yang nampung lah nanti cover saya. Saya ulangi di situ karena ma, biar nanti satu lengkapi tanya Jadi misal ini tak kesana lagi tidak lagi karena kita ngobrol sebelum kenal lah. Setelah ini belum selesai. masih masih di simen karena karena karena, karena Tengah, si. mungkin sebelum buku belum disertakan ke publik ya. Nah sinilah jadul jadul mau lah. Nah yang yeah. nonton. Asing banget jadul ya. sini. Nah tarbes saya itu kan Konon terjemahkan satu persatu apa yang ada dalam pikirannya sekurangnya. Nah, salah satu yang harus dibikin itu tentang makotalah jahari kanan kirinya itu singa dan macan dan banteng. Duh, buyaku sekeluarga. Takut lagi. Jadinya gitu mau istilah Bro. Ah, jadinya seru. Karena nanti untuk cover. Enggak nah. monopromo, Mbak. Oh, gitu. Mm -hmm. Saya mungkin punya ratusan kartu. Bos, <tuk> kalau mentari hujan wow. atau punya apa yang sekarang tertarik. <tuk> <tuk> oh, itu kalau saya suatu saat saya presentasikan ini tanda sama. Jadi begitu cepatnya persis yang dibuatkan. Kenapa orang terus nggak Korek api tutup korek api. Itu kamu dekat ya? Tidak, tak punya tutup korek api punya ratusan. Mungkin tutup korek api saya tuh sah Indonesia loh terbaiknya sederhana munggu rata rata aku menurutnya aku kok kan melukannya jadi kolektor tutup reang <laughs> kota-kota <laughs> ya, sekarang gambar ini gambar yang dirokokin akan tanda tentang isarapun bukti komplitnya itu ada tapi saya bukan kolektor kantum mentari uh. cuma saya yakin bahwa ini akan Aku nah, keputusan itu memang kesannya mistis kan uh. tapi nggak tahu apa kata setiap hari latihan gambar jadi ada dimisti saya kira itu loh, stempel itu, makanya buat tanda tangan loh mistis pengen mau kembalikan kapan bulan berapa tanggal berapa uang rai saud, masalah itu identitas tamu kok. aku perdana segala. ini aku nggak punya, karena mula-mula karena koleksi tekstil itu ngaruh pengen, saya hubungannya bikin karya sama koleksi tekstil gitu. ngaruh nggak nih nih karya. Ya sebenarnya ini kan medium untuk berkarya. Cuman kan dikepung kultur asal terus kan dikepung banyak hal kan. Belakang saya pernah pohon pisang saya lali motong tukang tukang kayu ke, tukang kebunnya boleh tak cetak duit itu karena. <tik> <tik> <tik> oh. Betul. Kan? patung-patung daun pisang tuh. Terus apa ya tadi feeling itu atau apa? Ah, mungkin terasa itu jadi cepat cepat memutuskan. Jadi kita tidak pernah menempatkan bisnis lukisan, tapi keputusan yang cepat itu juga dasar. Dasar. Ide itu juga bagaimana meraih, itu juga saya kira kecepatan. Orang-orang sedewa wakini mabuk bareng, lu boleh nyari ide. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Lu, kalau entah sanggup itu ngubung, yeah. kalau orang kita berapa parameter yang habis. Hmm. <laughs> habis. Yeah. Muter, tapi terus, muter itu, tapi kecintaannya luar biasa. Kerinduannya kepada Tuhan luar biasa pokok oh, saya kembalikan saja Almar, bahwa saya itu tahu rekod nya saat nasabannya persis ajaran tasawuf itu walaupun oh. saya itu orang tau ngaji gitu. Kira-kira <laughs> gitu loh. Coba. dan Ahmad enggak ya tasawuf mbekal gue orang. Layaran mana? Karena <laughs> salah satu karena yang saya persandirikan, kalian dari situ yang dicembang. Hmm. Yang Muter, ah, maknanya ini, maknanya itu baru kita belajar. Loh. Oh, ternyata meminta satu kerisauan, kewarganegaraan akan diberikan pada umat ini. Semua hubungan horizontal kan? Agama pun seperti ini, wongsa-olah-olah, gue salah neng. kok wak, apapun agamanya? Kan, anaknya kok? bangga, bangga, Nggak bangga, bangga, bangga, bangga, bangga, penglima mangon gih, <gih ya. dan itu sedang ini tanda nafas malamnya yang tidak bisa dipegang tandanya yaitu yang sekarang di palestin dan di ini tandanya sudah di aja. ada dimensi yang jauh volume nafas dah gus ya lah percaya kontemporer pasoywa pasoyon lah lihat no. di waktu malam berjalan seperti ini horizon munggah itu kan tanda salib lo no. Orang ndak nggak, lah naksing tuh titin Mbak Iser. Aku setekon matohan. Setiap manusia hidup resiko mati tergantung kontraknya. Sini Mbak, iyo mati, <laughs> iyo mati, tenang aja tuh, mati. Cuman durasinya yang berbeda. Sing bayi mungkin umurnya cuma sepuluh tahun, nasi Mbak I, mungkin bisa, tapi bisa terukur. Nah, mana Abraham ada mungkin nda bisa kita mendudusnya sekarang. Wong kewamewe apa film Jurassic Park. berdiri usianya dua Tapi gimana untuk selalu apa yang melihat yang kehancuran atau yang itu melihatnya secara positif bukan takut gitu. Ya, Marcel Dusam kan sudah memberikan tanda. foto apa itu sebuah peperangan atau perhancuran. Jadi kan setiap manusia mempunyai satu sikap apakah berterima kasih, ataupun kontribusi, ataupun protes. Karena gunanya kan gitu. Gunanya kan juga gitu. seorang perupa yang lagi protes. Aklos atau tanda tangannya. Teta Isma? gue menerus guru saya sejarah, guru <gabis> ya, ya. <gabis> ya. saya sejarah. Pare, siapa, kan analimu, Sulder, so, okay. <volunteering> Mata mungkin dalam going. sisi seorang penyakit akan berbeda membaca pekrang ini kan hmm. tapi dalam sisi orang bisnis lo nih orang pekrang ya orang, yeah. orang, orang, orang <sih>. apa aja dagangan apa kan kita lagi dulu. itu itu ah, gunanya nurani hati berbeda. Hmm. Mane kepada kembalikan ke mistik ya. Jowo Jawa ngayo Cokato Jawa mengenal tiga hal. Roh, jiwa, sukma. Itu pernah saya gambarkan. Hmm. Ngapa kok sukma? Ngapa kok sukma? Bedanya dengan jiwa. Maka dari itu kalau pada tingkatan pencapaian sukma, jiwa kita tuh mau di siapa? Fisik hmm. kita takut kan gitu loh. Nah, bagi orang-orang yang punya gunanya agama spiritual, itu, jiwa kita ya diisi tentang alkitab bagi yang Kristen bagi yang islam ya diisi tentang, tentang nilai-nilai luhuran, -luhur. bagi yang ini ya kita itu, kita ada sebagainya. Nah ini kan robot akhirnya, justru yang ditakuti kan maaf loh ini, nah, tadi, tadi saya menyikapi pertanyaan Anda tentang seni rupa kontemporer hmm. ataupun tradisi ataupun postmodernisme yang kita khawatirkan kan, jangan sampai kita hanya sebagai robot yang punya intelektualitas dan punya cita rasa kesenian ataupun kebudayaan. Nah ini yang saya kira rentangan di situ. Hmm. Jadi jiwa kesenian ini, <tuk> Iya dong, di <tuk> Dan bukan kepahaman, Makanya saya katakan, frame frame itu rentan retak. Tapi justru kita format di dalam kesenian makanya saya katakan ismo itu masih menjadi masih relevan tapi bukan perbedaan secara visualnya ya hmm. Allah kamu kok batik banget nggak nah, ya. sini pemaksaan itu jelas-jelas teknik surialis yang ada di sini justru memperhatikan seorang fajar Sitik makanya juga ada tour orang asli ke Bali untuk melihat cokot untuk melihat tidak bagus madepolek hmm. untuk melihat mangkumure yang melahirkan surrealisme awal ke Aditya Krishna teknik realis itu tradisional tuh zaman Renaissance dan mengajarkan seperti itu nggak bisa lebih unggul dari pada orang batik nggak bisa nggak bisa itu hanya basic jadi jangan sampai pada tren surrealisme di Jogja pada waktu itu mesti Ki sepotong Bali di situ gitu loh jamelah lah karena tuh bukanlah bisa, asupannya itu dari lukisan tradisi hmm. yang sama sekali tidak mengenal cakrawala. Manuskrip Bukalho oh, Radar ditambah ini, Rode bunga sesungguhnya ketika kita sadar tentang cakrawala, itu kekalahan sendiri, sahabat dan seni buat Tahu hmm. horizon, nanti saya SD ini gunung tengah yang hmm. kalau tiang listrik di kreativitas di sebuah padahal alam kita itu kalau kita mau menyeleksi juara saya pernah lurur-murur sepanjang jalan nunggu hanya lihat pohon apa pohon apa ya sehingga pohon-pohon bukan palem, pohon apa pohon Pina. ya minus-pinus sepanjang itu Ya memori kita berbeda dong. Wah pohon pisang ini, hmm. mungkin soalnya pohon pisang memangnya peradaban belum belum belum campur. Ih, nih, ini pohon dari kayangan. Tapi kalau seniman asli kesini, esensi itu diantaranya tuh ada lagu mandoran dari pisang. Itu yang saya katakan keindahan alami, hmm. keindahan konkrit itu. Lokalis pemilu, menurut saya, itu saya terharu ya. Saya mengambil istilah MUI lunak juga. Alkitab yang tidak tertulis, perpustakaan yang tidak terbatas oleh rakyat. Saya coba, suka bro, sakit mana? Saya rasa, mungkin harus sama tareh kali ini. Saya ambil tata tulis, saya <gulit> Sampai membuat dengan bahasa satlanya, "Andekan surga ini bocor, ya, bocor, Indonesia ini dicari, ini mansele, tanggap, ya ronggeng, gap, eh tadi, oh pak kejar, loh, kok isar ronggeng, oh kacoman, saya oseng, bagus, dicek, kopi, ronggeng, harusnya bersih, soalnya Pak, tenaga bunga dua puluh satu dari kapitalisme orang, -orang bisa menjadi kapitalis. <laughs> ah, jujur Mbak, hai, ya. ini, ini ya jujur. Saya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jadi saya saya nggak lah pokoknya ya baca tapi tidak tidak ini banget tapi uh, uh, saya lebih senang bahwa uh, memandang orator itu saya lebih bisa bercerita daripada saya, uh, saya tau nggak kalau lukisan ini saya adalah membaca buku yang paling tebal di bang saya pernah ternyata. tapi saya mengoratorat ini saya akan bisa bercerita oh kamu maksud saya ini loh dari kesan ini pak kembali ada bintang, anek penyair banyak sekali di sini. Sepuluh, pernah ini jualnya, kalau memang itu ini banyak, banyak, malah banyaknya penyair. jadi lumayan kenal punyain lebih lagu juga dan lagu ya ada di subung di tulis kayak sair lagu raso kita bahwa Moe ini yang diganjang Sujoyono ini kan dengan gambar-gambaran keindahan visual kan ini hmm. uh, tapi pengaruhnya loh jangan salah lo itu dulu di daerah Soekaraja kalau kita ingat hmm. tuh setiap pagi itu ada pameran sepanjang jalan yang namanya penukis uh, tradisional Soekaraja menukis di Jojo sepanjang jalan Soekaraja lah justru sekarang ketika um, masyarakat cerdas, masyarakat modern geser lebih ke lukisan, suara suara jazz sama gitu. dulu pameran sepanjang jam. Uh -huh. hmm. makanya ada ada master yang namanya beat is ya ini mungkin kita perlu kalau bisa mencari lagi itu ada seniman yang cukup kondang namanya beat is, hmm. itu seniman suara dan lu ada kolektornya nggak main-main di perantauan jadi, nyari lukisan Big pun sekarang enggak main-main sebentar passwordnya. Walaupun saya juga ngoleksi lukisan Soekaraja itu hmm. Jadi lukisan Soekaraja. Dan memang saya juga belajar lukis kepada guru, pelukis bisok. <laughs> Waktu SMA <laughs> <laughs> Dan lukisannya masih ada. Saya enggak tahu gimana. Ada. Ano jalan nah, jalan pas potlon suka ke arah kiri. ke arah ya. kiri. dulu zaman saya SD SMP itu sepanjang jalan. Hmm. makanya istilah kontemporer itu sebelum museum museum kontemporer nyoman gunasa. Hmm. istilah pertama adalah namanya batik kontemporer hmm. itu big itu bambang utolo, damas, Mujitan nah Abbas Alibasa Widayat itu yang yang uh, kenapa saya itu masuk di asri di di sesri tahun 83 niatnya saya belajar melukis tapi berbarengan dengan pameran batik kontemporer Lúcis. saya sudah satu ya, dengan kontemporer <laughs> itu <Jadi>, sejak <laughs> itu iya jangan anti kontemporer 83 makanya saya tidak jadi ngambil lukis Luku. Oh. Ini keren banget loh, nah saya ngambil seni datik hmm. Hmm. Jadi karena, jadi kata istilah konten dulu, sudah 83 saya sudah populer, lebih populer Karena itu dampaknya mas ya, sepanjang Mariburut dan Taman Sari Daerah Taman Sari itu setiap, oh sekarang seniman apa? Setiap rumah membuka pameran hmm. Kita aja belum ada setiap studio membawa kamera. Setiap rumah buka itu lalu-lalang dari berbagai negara, bener kan? hmm. Itu sebelumnya enggak kayak gitu? Enggak. Enggak hmm. Engga, ya, makanya diperakasinya. Ah, kuswaji maabagong. Eh. Hmm. Nah itu. puasa jatuh cinta banget. Waduh, ini seni unik bener. Dari Sokaraja hmm. <laughs> ke <batin. laughs> Eh, ke Tangan Sari. Yaitu yang, yang Bijaya, belakang, gitu, bukan? bukan belakang Taman. pasar, Masar, Plasa pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, itu, dalam, ah, itu dalam. kan dalam. semua art pasar, dulu hmm. ya, ya. nah, yang menjadi oh, men pasar, itu bukan turisme gitu ya bukan justru ketika memang uh, ada nilai-nilai pasar, -nilai Oh semua orang-orang pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, pasar, termasuk eh eh eh mertuanya Hamzah terang Kutis, saya, saya lupa dulu. Mustika itu batiknya hampirnya koleksi. Hmm. nanti bisa dilihat. Batik koyo lukisan persisnya pada sisi itu atraksi. Ya. Hanya kan dia. Dan lukisnya Berbeda sekali dengan batik yang ya ada ornamennya tapi hmm. lebih blo blo. Mustika. Mustika itu malah usul mantan gue dulu tim mertuanya Hamzat Rangkuhi umum nanti bisa dilihat batiknya <tuh> tapi sebagian tak simpan karena kemarin terpasang dua laku dua <tuh> seorang batik <tuh> <Ada juga>. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> uh, itu ngasem itu sebelum taman jadi <tuh> itu <tuh> um. jadi gaisos kutis gitu mm. ngasem itu jadi dulu mm. sebagai sebuah arena rumah produksi batik mm buat dan pasti kita pasti lu kita puas, hmm. Nau puas, kota, puas. Puas. Hmm. Puas. puas. Nah terus generasi cupliknya banyak sekali, ngomongnya kayak Linda Kaum, belajar di sini ada orang Jepang siapa, gitu. hmm. terusan. Siapa dunia? Siapa Linda? Singismoyo oh, tuh bu. Oh iya. Nah. Oh, itu yang namanya pembangun toro dulu, bro. Nah cuman saya menurut ini baru tiga, tiga pembatik itu uh, yang dua enggak boleh sama istrinya yaitu karyanya Abbas Ali Basah sama Damas. Kenapa itu gak benar? Ya istrinya bilang Apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Nah si Mustika sudah sekitar dua beluh bersambil semua hmm. Mustika Bu, dan juara itu gak ngga, saya ingat bener juara tertindak kanvas, hmm. nah separah sih kanvas nanti sampai nanti belum bisa apa lu na ukuran sampai nih sampai nih jenis sampai nih <toh> <toh> sadar banget, <toh> sadar banget, ya <toh> nanti harus <ada> standar nanti harus <toh> <bersandji>. kalau balik nanda tuh terus malam dan <ceng> <toh> tidak punya standar malah perlu <toh> isi apa mengingat di tanda tadi makanya ruang koleksi saya saya tidak harus mendapatkan lukisan cat minyak ataupun lukisan dengan size yang besar yang penting ada ada ada nilai ada ada ada ada ada nilai historisnya hmm. mengapa tidak Wong saya tidak, tidak jadi kolektor kok. Hmm. Ya saya ketemukan lukisan cuma sendiri loh karyanya Kentarso. Ah, hmm. sampai kalau dulu kan rakyat banget, rakyat banget, sama mungkin kita seni mencari kebahagiaan doang hmm. oh, kan gitu. Hmm. Jadi zaman itu juga Jadi walaupun dia membuat statement Seni jiwa kata orang perlu tiga narasi pun yang penting itu terdiri, tapi sejauh urung rampung tulis juga. Hmm. banget itu ya, simbol populis sampai sekarang tidak rentang daripada maaf saja ya. Saya tidak membandingkan, daripada statement tentang definisi ini oleh profesor filsuf uh, Pak. Ya, jauh lebih populer di saya kira itu akumulasi ngabur, tapi kan menggumpal. Bagaimana proses kesinambungan? Jelas, mengerucut istilah pun menjadi pokok. bahkan dulu banyak sekali lahir istilah-istilah lho. Serius, grand bidayat, nah. orang mau warna menah, warna mentah, warna matang, itu tuh angkatan itu lahir tip. Usnadi. ngamuk uh, nyaman sa, banyak orang mungkang buku tok merucut keluar jadi istilah justru sekarang tidak agak miskin istilah Amin. Ya lumayan, Samuel harus ada orang edan, istilah pilih. Bung sih, caci edan, ini orang edan. Jadi, istilah sekarang, luarnya ya, Ubin orang-orang, saya dan Samuel, sudah tentu istilah. Nah, sih, seperti kita tuh, tidak produktif, melahirkan istilah. Ona caci edan. Sekarang, Bung, itu karena Samuel yang monumental. Gimana, Bung? anak bung yang asli sudah nggak kelihatan, sudah nggak siapa istinugro, ya. bung, kamu nggak lagi foto, waktu SMP sih begitu, waktu bikin kantor di taman kuda sudut cimbing itu, karena notan itu kalimatnya hmm. kan gitu bagi yang merasa cucunya raden saleh, bagi yang merasa anak Generasinya Basuki Abdullah, Apandi Sutoyo, Panitia kekurangan kerugian, <laughs> ini minta dikirim kuda, beras supermin, kopi.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 Pokoknya kalau yang tidak bisa gambar tulis bukan peduli lah. Jadi aku tuh aku naik sotonan. Karena itu ya naik sotonan itu memang itu tadi kalau saya ujungnya sampai merujukkan esensinya ada nilai-nilai spiritual kuasa yang lebih ini ya nyoba bisa ya kecenderungan lah gitu kan? Aku batik tiga tahun batiknya satu tujuh ribu selama tiga tahun baru laku tiga, logikakan enggak bukan dewasa, bol, <gul Rolling> Tapi saya ingat pada ingatan saya, oh saya itu dulu itu sekolah aja dibantu dengan proses. Batik. Nah, ketika orang yang batik itu sudah tua dan kesini kepingin meneruskan ekspresi membatik. batik, bagi saya kesenian aku. mereka anak orang batik bisa sering orang kayu <gul robotics> <gul Minsan> <gul> ben enggak bisa sama konsep bahwa oh, saya tuh mau pertama sendiri ada di rumah ada di rumah apa? ekonomi dari batik tanpa disadari saya ketika dialog saya melihat bagaimana dia kontinuitasnya dia membuat agama dia belajar banyak sekali belajar banyak sekali lalu lah um, mbak-mbak orang mbak orang panas barang mbak ngantuk kan barang kan gitu mereka mbak banget saya oh, menjabani ini Rabab biasa mau alam, dari alam. Lebih luhur terus Eh, kok. Iya, mama mama. Nah, itu juga yang mungkin tapi Pak, itu juga bagian dari ya. ataupun yang ukir ini, saya enggak ada siapa. Itu tukang kayu ngelamar sini anu uh, no. tukang kayu nah. ngelamar kerjaan, enggak ada pekerjaan. Saya jaring ukir lah, pekerjaan hasil jadi apa itu?